sini

Oh, hi, hi, hi. I welcome. Kepoin aku dong, guys. Eh. Roid dong, Bukan bukan janda. Hello friend. Hi. Hello to. Hello to me.

To meet you, my friend, my lovers, super. Thank you. Hello, hi, hi, hi. Papa muda wis boys. Hi, mid malam. Halo juga malam. Des pasito kira senadi

Bih, pacarku mm, So beautiful, thank you Kamu lagi apa? Online, iya yeah, lagi online Friend Maghrib, maghrib Cantiknya, thank you Idola <tik> Halo kace

idola telek nih tulen rene to suri derahman. makin hari makin gemesin aja makasih super thank you cilacap hadir mbak oke okay, makasih buat yang di cilacap selamat malam semuanya ya kecep kecep mbak lis piye hari mbak lis lama kita tak jumpa mbak lis

Kace sama seorang Kace, Kace Avi. Hai, smroh hai hai hai Trobus. Hello Thank you malam. Jubar malam juga. Group Pritsing. Hello. Pesiyanto, hai cantik. Halo, halo. Hai darling, hai. Despa.

Hai sito Hai tambah Ayu saiki gak onok singalah no a ngapusi wo Hai asi, kaje.

oleh asik-asik lets -asik. kiss thank you wow hai cantik selamat malam halo malam juga all hi semuanya how are you today

how are you tonight my lovers love and miss you manis thank you makasih baby sweet kace afi namasa <laughs>

Sae ada gigi taring, iya sayang. Halo, beautiful sayang. Thank you. Mm -hmm. Tinggal di mana sayang? Tinggal di kamar aja, bang. Tak capek peluncur. Despacito, usia diri sungguh sempurna. Kecelengan mudik.

Makasih Mas Ajis Thank you Mustafa Al-Ghazali Join all, oh, welcome Wong ditambah Saya Orang Jawa Timur Malang Gini ngapain Where Ini lagi live Kira-kira-kira Kira-kira-kira

puisi nafan Halo Selamat malam Mas puisi unune lo untukune kene canda hahaha <guluh> aku mau kamu jadi milikku Amin Hai non cantik malam hal juga malam Hai kenal kenaltah Oke salam kenal kembali dari

Anita Aini Jawa Timur menyapa kalian Malang Masa Allah cantiknya But kok tambah oke okay aja Oh Nggak tahu ya no. Puisi Puisi lagi apa W1 lagi

belum mandi habis pulang kerja belum mandi hmm, bikin hilang fokus aja ayam kenal ya cantik imut-imut makasih kerja apa neng

kerja mbabu aja mas kerja mbabu bu ah, kelim ini kalau merah wis tau yes, mas lis tanta lagi balik kerja iya ini juga lagi pulang kerja ambune piye nunggu bayangin dewe ambune piye

Bayangin sendiri macet hujan lagi, wis hati-hati dude Mengapa no elek How are you? Me fine. Thank you. And you? Cewek pipi niko Berapa lamarannya neng? Lamarannya

berapa ya sayang anda yang punya maunya yang gak punya tell are you from peace me from Indonesia me from Indonesia buka bajunya gak apa-apa ya mbak saya full three, ya.

Baju kamu aja yang dibuka ya. Mbak. Minta nomor si cantik, janda kesepian begini nih. Masa mana ada sekarang janda kesepian? Janda itu nggak ada yang kesepian. Looking to the too much beautiful princess di. Thank you, prince. Princess, prince. <tuh>

iki ponaan tuanang muti kemot piye kabare mut kemut <laughs> piye kabare mut kemut oke lah cantik sumpah cantik bingit makasih menggerakkan kan awakmu mbak biasa mas ayo beautiful tkw

TKW, pegawai negeri, semuanya sama aja. Kalian sama-sama cari rezeki. Kalian sama-sama cari makan. Bukan gitu kah? Jangan dimasalahkan masalah pekerjaan. Nikmati aja hidup lo. Despacito

oh cuek amat sih Reha, uh, Reha. siapa ini Rian pelaman langsung nikah iya gitu Nur Hidayat malam malam adik Nur

hai cantik mengingatkan seseorang janda selalu menggoda cerut oh yes sudah makan belum sudah mas saya sudah makan aku sriati welcome baby will you marry me where you from work indonesia

me from indonesia please save my number

oke, okay, jelek Kuala Lumpur hadir, teh yes, selamat datang Kuala Lumpur huh, gimana kabarnya di Kuala Lumpur mm, pick saying one banyak yang naksir termasuk aku, thank you seksi juga sayang sayang

Pendidikan kamu ama pekerjaan nggak tahu apa um, mengembalikan hai hello kakak I love you I love you I love you too aku Kurung kenal mbak kenalan Mas Vino Hai kakak cantik malam cantik Pandu malam juga giginya kenapa giginya Anwar Islam Malaysia hi.

Malaysia, hai, halo yang ada di Malaysia, halo sayang apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang Johar, hai, halo yang ada di Johar, halo, tuh gigi kok bisa ya

Iya, ciptaan Gusti Allah bisa saja. Bisa, semuanya bisa. Malaysia imut, maksudnya Malaysia imut. Ini gimana? Uh. Nganti memutih, suaranya bagus, renyah, kriuk-kriuk. <laughs>

di balik senyumanmu ada luka yang mendalam Hai <Syukur> Anjay plus rakerung Mbak suka cantik kamu

bisa kenal lo kamu tak add. Ya add aja. I am Dali Tupe Malaysia or looking. Oh, you from Malaysia? Mantap wajahnya. Thank you cantiknya. Makasih. Thanks for lovers. My lovers. My lovers.

Is first? Senyum bawa luka ya Senyum kok bawa luka Dimana-mana karena senyum tuh Yang gak bakalan bawa luka Yang bawa luka itu nangis Bukan senyum Saya gak pernah bawa luka di facebook Kalau saya bawa luka di facebook Saya gak bakalan live Karena apa Kalian semua itu taunya saya Cuma bahaginya saja Dan saya emang gak

Pernah bawa luka di sini, sudah kawin ya, belum, Bang?

Jamo. Janda biasanya kayak gini Mana ada Hari gini janda Bawa apa umat cantik Giginya keren Thank you Orang mana neng Saya Orang Jawa Timur mas

udah punya anak ya udah hmm kau sih toh Hai jodohku kangen gak sama aku

ciluk pak kelingan adik cilik wow besar hai janda cantik kalau juga hai semuanya my lovers my lovers my lovers big miss you tiang pun di tiang jawi jawi timur mesem mbak ben ketak manis hmm ketok pesek aku lihat mesem

Let's get married. Kayak orang kayak orang stres, single lalu stress stres, pasti single. Enggak <laughs> bodoh tangi kafe. Oppo nih lo buka aja bajunya mbak biar tambah seksi

di sini dingin nggak bisa buka baju giginya yang bikin manis

Makasih. Hai hai cu. hai hai juga. Sarwan ga. Waiyu Rinto. At al noble noble. Wito wito. Wise Maulana Dimasrian Putra. Musboy Lailai selalu mengharap kamu Sarowan.

Awal Hidayat Pratama Rian Hai welcome Pandu Pratama Pasti sering makan wortel ya Iya, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, saya sering makan wortel What look like A rabbit Many of Muhammad Rafiqiu.

Muhammad Rovikyu, Taufik Aprian, Vino apa adanya. naik lagi aku daftar. Yang mau daftar bawa formulir ya. Bonika DT Prin D, Muhammad Ali, Rinto IG Sarwan. What are you going? Giginya pada runcing, banteng wareng. Jadi ngeri ngebayangin.

Kerjaan di Mbak E, saya di sini Adi Putra Yudi, Yudi aja Yudi, Lovina Ayah, Ngalah-ngalahi Syahrini ini, Amin Ula, Ali, Alisa, Dimasrian, Muhammad Roy.

Saifai Saik Fazit Fauzan Ahmad Bikin greget Ali MD Mamun Hai Anwar Islam Halo Susunacus

Rebit cantikku Mana suara merdunya nggak punya suara merdu Gak <tuh> alo Aku pacaran kerongin dia su <tuh> Bajunya mbak kelihatan gak kuat Magang Kenapa? <tuh <tuh>

Hai sihat Pongin ya Ini masih iya cari surat T Eh Tak rekai Kilo Percaya Apa pemujamu Cintaku Kekau Apedi Apedi

sudah makan kabel sudah-sudah just kandos oh, so sweet, hello, full body neng di, neng kamar, neng di

ternah laris manis uy se

mas kutut mas kutut ya gue koin untuk minyak nih aku sih jisuko

aku rata untuk minyak pirang-pirang dinara untuk minyak orang untuk kuota jangan mentolota bong gue kok lancang untuk minyak bisa nyam aku ratau untuk opoblas salam laros kelangan. oke waalaikumsalam hamil ya

iya aku hamil mau nyidam ini hmm. kepo ini bakal vlogin your super so sweet thank you jakaria

Malang Selatan yo yes, asli Jawa Timur Malang mas, kayak wis tahu ketemu ada yang nongol tuh, <tuh> kamera ke bawah.

Emang emang emang kamu kamunya muslim, Kak? Jus Aremania, oke. Okay. Thank you, Abu. tulis is English so that on friend can understand. Why you don't understand? I talk in Indonesia, Indonesia language.

Hi dear, hai to brother, how are you? Selagi sehat bahagia lando, makasih. Lidahnya panjang, ingatmu. Afternoon, afternoon to. tenan tenang disekui mbah nengidam opo waktu hamil. Alat <laughs> sweetie welcome.

baju baju gembo percaya apa suaranya gak kedengeran aku gak ngomong apa-apa loh mas gendut welcome om indra welcome ke bawah lagi mbak

cinta ku suci abadi jangan yesus tika satu nama kamu sih pakai lipstik apa Engga, enggak enggak pakai

full body it's a night i like song Home, tere bina bere nahi sakate tere bina kya wajud tuche kohi ho jaye

Om Indra kok tambah manis aja itu enj. Cantik sekali dan seksi. Yugi gitu hi ho batum zindagi am tum hi ho cha na bi mera du du

melatih melet kayak kelinci. <tos> Orang lain cantik sekali. Thank you, makasih. Makasih yang sudah hadir semuanya. Makasih. Teriawi, ye hijau, munggu, jujuyu. Dia udah Teriwa fani kau sama Allah.

Selamat salam, salam satu jiwa Oke, okay, semoga selalu sehat Dan diberikan kebahagiaan Salam dari kalangan Mbak Iw cantik, Sasajimas mas Thank you, amin Makasih Hai, klinci cantik Tidak Oh my god Oh my god

Om te rebina barehinehisa kete Te rebina kia wajudu merah Cocok tuh kalau masuk jadi penari India. <laughs>

betul hi ho zindagi betum hi ho janubi meradudubi meriasi nyanyai nyanyai tau mbak yu tibi

Oh, <tuk> really <tangan> very beautiful. Thanks so much. Singapura pamit. Oh, yang dari Singapura kok wis pamit. Bye bye sayangku. Oke, bye bye juga. Makasih Singapura hadir. Thanks for visit here for Singapore. Ngalam oh yeah, yes. Singo, Singo. <laughs>

saiki digenti tumbigo Derule <tik> dia <tik> sama

serawak hadir yes makasih yang ada di serawak ya yes. selamat bergabung di sini salam malam Riko

apa, per peringkilan ustadz nih, lah kok sih cicilan, yora masalah fee cicilan, iki iki mana mbak, <laughs> juli juli cantik ada tunang tak?

mulus titik to. what malang juga iya ini malang malang si bu dateng selamat malam ayah malam juga si bu selamat malam makasih udah hadir acara apa kicah acara

Acara kepo-kepuan, kipu sing kepo, sempurna. Thank you salam kenal, salam kenal balik dari Anita ini I'm very free. Thank you. Kapan bisa nyanding langsung? I Amin. Mean. <laughs> Susun

Mbak pin. mbak pin mbak pin awas nih boyo iki aku tak sing tulus lah nih Kepoin aku dong boleh jual susu kerja part time tidak saya tidak part time boleh booking pamit ah

chatnya gak dibaca Usman, ah oh, masa sih I love you I love you malang ke mm, malam, selamat malam seniman hai hai hai selanjutnya ya sama kirkuk ah. ali ali ali met malam mbak say awak sehat kah, alhamdulillah sehat

awak sendiri gimana sweet lagi like, menonton nurpolis makasih yang udah gabung surya taufik hasim melu heru makanda sudah susu di dada macos teren <tuh>

Iya, iya, ingin iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,

Kay poin aku dong. Point number manis senyumnya, makasih manis manis manis. Jo ambung lagi. Wah cantik banget, makasih.

salam dari Jambi halo yang dari Jambi selamat malam ya makasih yang sudah hadir Jambi semuanya I love you Jan ya untu nih GGB masuk sih amin Aha, putra bungsu kecup aku udah berpengalaman ya mbak

Enggak ada pengalaman Hai Tagans Do you have some Ya yeah, I have Kepoin kamu masih perawan enggak Iya yeah, lagi kepo Hahaha <laughs>

Oh, ya, lagi Kepo Cantik banget sih, thank you Mufahmi Ayo ditawar, gasin gak laku-laku Kalian nawar pun belum tentu saya pilih Belum tentu saya mau

Apamu yang kamu jual? <laughs> Kepoin aku dong, guys. <laughs> tenanan balap barek kok ayu enggak enggak enek cirine. Ali. Hai darling hai udah enggak kayaknya.

Hai, what are your name? I am Kan. thank you My name is Anita Terus dia anak limo kaya Aku dia anak sepuluh Hai, honey, cantik kali.

Set. Ketel rambut e. <laughs> rambut sing iki

malam lemuai Bu ayam mas

Apa? Sabun. Sabun apa? Ada sabun sabun. Sabun Aku Aku Nanti lah. kok.

Ya laptop nanti mau dibawa ke sini ya. Sabun. Hai, aja. Kemana HP-ku? lagi Perlap-lapae ki eh cincinmu. Mana jarene sabun kaget aku.

Ayo, turun yuk. Kita jalan-jalan yuk. Oh my God. Ah. Ah. Apa? Apa?

ong et

Begitu tuh sipang. lagi. Aku tahu langsung tak pateni ya. <tuk ke sana> <tuk ke sana> Di ini

the okay.

man

Indonesia, sih <laughs> Indonesia, jelas tadi, sih jam, sih kati, ya.

sung tampil satu dua satu, satu. Tampu satu. <laughs> rt rt di oh dulu sibuk rt nya di sini ya rt terus rb

Terus, kecamatan, jabatan, kamu lengkap bila kecil-kecil. Kepit doang, kamu RT RW ini lagi nih, jam harus miring. RT RW gitu hmm di sini RT RW sama kamu nyawa di sawah. Udah, terusin dulu RT. Nanti ke RT nih, RT gitu loh. RT viral, gue jam tadi, ya. Off dulu.